Hai kembali lagi bersama channel generasi milenial Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam provinsi Nusa Tenggara Timur Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan enam pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai laut di Indonesia Kalau akan berlibur ke pulau Rote pastikan kamu memasukkan 10 tempat berikut ini ke dalam daftar kunjunganmu Keindahannya bahkan kerap disandingkan dengan Raja Empat dan Sumbalo. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 Tempat Wisata Paling Indah di Pulau Rote, Surganya Pecinta Bahari 1. Pantai Telaga Nirwana Pantai Telaga Nirwana jadi salah satu primadona di Pulau Rote karena keindahannya. Tempat ini punya muara laut dengan air sejernih kristal serta laguna indah yang dikelilingi pohon mangrove dan batuan cadas. Uniknya, terdapat batuan berbentuk hati yang unik di tengah laguna. Aliran airnya cenderung tenang sehingga cocok untuk berenang. Telaga Nirwana terletak di dusun Kota Lai, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Baradaya, Kabupaten Rotendao. Number 2 2. Pantai Tolanamon Pantai Tolanamon berlokasi di desa Enoe, Rote Selatan, Kabupaten rotendao Nusa Tenggara Timur. Dalam bahasa Rote, Tolanamo diartikan sebagai teluk yang menusuk, mirip seperti bentuknya yang runcing menuju bibir pantai. Akses menuju ke sini lumayan makan waktu. Sekitar dua jam perjalanan dari kota Baal menuju desa Inaoe. Selain itu, dilanjutkan dengan perjalanan menuju pantai sejauh 4 km dengan kondisi jalan yang belum diaspal Tapi, lelahmu dijamin bakal sirna setelah menyaksikan laut yang diapit tebing serta pepohonan hijau ini 3. Pantai Dombo. Pantai Dombo yang berada di desa Kuli, Loba Lain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur ini langsung berhadapan dengan laut lepas menghadap Australia. Pantai yang juga disebut Pantai Salai Dale tersebut dikelilingi pasir putih, air yang tenang, dan hutan bakau yang indah. 4. Pantai Boa Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Nusa Tenggara Timur merupakan lokasi pantai eksotis ini berada. Pantai Boa terkenal dengan gulungan ombaknya yang besar sehingga ideal sebagai tempat surfing. Fasilitas di pantai ini sudah cukup lengkap dan terkenal di kalangan wisatawan asing. Kamu juga akan mudah menemukan penginapan di dekat sana dengan pemandangan langsung ke laut. Number 5 5. Pantai Nemberala Saking populernya, banyak yang bilang belum ke Rote kalau belum menginjak Pantai Nemberala. Pantai ini layaknya kuta di Bali, jadi fasilitasnya sudah sangat terawat, dipenuhi resort, dan banyak turis mancanegara. Pantai Nemberala jadi salah satu spot berselancar terbaik di Pulau Rote karena gulungan ombaknya yang cenderung tinggi. Selain berselancar dan berenang, jangan sampai terlewat pemandangan matahari terbenam yang epic banget di sini 6. Pantai Oiseli Pantai Oiseli di desa Sotimori, kecamatan Rote Timur ini sebenarnya bukan pantai seutuhnya dan lebih mirip laguna karena tidak bermuara ke laut Karena itu, Pantai Oiseli juga terkenal dengan Danau Laut Mati Disebut demikian bukan karena kadar garamnya tinggi seperti laut mati di Yordania, tetapi karena danau ini dikelilingi tebing sehingga embusan angin sulit masuk. Maka dari itu permukaan airnya sangat tenang seperti tidak bergerak. 7. Pantai Mulut Seribu Kamu bisa menjelajahi keindahan pulau-pulau kecil di Pantai Mulut Seribu alias Island Hopping. Menggunakan perahu kayu, kamu bisa menyaksikan sejumlah pulau tak berpenghuni dan tebing batu yang eksotis selama perjalanan. 8. Pemandian Sulimatan Kolam air tawar ini familiar disebut sebagai pemandian mamen oleh warga sekitar, yakni di desa Edalode, Kecamatan Pantai Baru, Rotendao. Karena berada di tengah area perkebunan, tentu saja udara sejuk bisa kamu rasakan selagi berenang di air segar yang jernih ini. 9. Pulau Do'o Pulau kecil di kecamatan Rote Barat, laut ini dikelilingi dengan pasir putih dan gulungan ombak. Selain cocok untuk berselancar, pemandangan bawah lautnya juga mempesona dan akan memanjakan pecinta diving. Pulau Do'o ini adalah surganya menyelam di Rote Dao Banyak pula yang menyebut keindahannya gak kalah dengan Raja Empat dan Bunaken. 10. 10. Tangga 300 Mando'o Ingin menyaksikan pemandangan Pulau Rote dari ketinggian? Tangga 300 Mando'o ini harus kamu kunjungi. Seperti namanya, untuk menuju ke puncak bukit ini, kamu harus melewati 300 anak tangga, namun panorama yang bakal kamu dapatkan dari atas sana bakal sebanding dengan perjuanganmu Selain hamparan hutan, kamu juga bisa menyaksikan tebing karang dan lautan luas 360 derajat dari sini Nah, itu tadi 10 tempat wisata paling indah di Pulau Rote Mana yang ingin kamu kunjungi duluan? Ketikkan di kolom komentar ya